bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. hari ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah teori-teori organisasi ya. baik uh, semuanya di unmute dulu ya baru nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan dicat bisa langsung ditulis di chat nanti ibu kasih unmute. baik Hari ini sebetulnya. Ada dua mata materi ya yang akan disampaikan, yang pertama kaitannya dengan bagian desain struktur organisasi, yang kedua dengan teknologi. Yang ada di LMS itu masih yang teknologi. Kita akan selesaikan dalam waktu kurang lebih 40 menit, 30 menit ya, karena 10 menit sudah terpotong. Selanjutnya nanti dilanjutkan diskusi di LMS dengan Pak Diri ya. Dan hari ini, Ibu ada colloquium. Baik, uh, materi yang pertama yang akan Ibu share adalah desain organisasi. Ya, desain struktur organisasi ini referensinya masih menggunakan buku cipta. Ya, nah, eh, uh, sudah terlihat semua di layar. Ya, desain struktur organisasi. Nah kalau kita definisikan apa itu struktur, ya struktur itu merefleksikan sebuah anggaran organisasi, yaitu refleksi tentang bagaimana gambaran keseluruhan aktivitas di dalam proses organisasi. Ya. Nah ada tiga kunci utama dalam struktur organisasi, yang pertama adalah bahwa struktur itu menggambarkan desain hubungan laporan formal, jadi termasuk jumlah level hirarki, rentang kendali manajer dan supervisor, siapa yang harus memberikan laporan kepada siapa itu tergambar di dalam struktur. Kemudian struktur organisasi yang kedua itu mengidentifikasikan kelompok bersama individu dalam departemen jadi terlihat individu-individu yang memiliki kualifikasi tertentu disatukan dalam satu departemen jadi departemen apa saja yang ada di dalam organisasi tersebut itu terlihat dari strukturnya. kemudian yang ketiganya adalah struktur itu merupakan desain sistem nah, kalau bicara tentang sistem berarti di situ ada alur input, proses, output nah di situ juga bicara mengenai komunikasi, koordinasi, integrasi, efektivitas antar departemen. Bagaimana memastikan input itu bisa diproses kemudian menjadi output yang melibatkan seluruh departemen, ya. Selanjutnya uh, mengenai tiga kunci, ini tadi ya, tiga kunci komponen struktur organisasi nah variabel kontekstual organisasi mempengaruhi struktur dan nah, di sini yang uh, sebelum kita lanjut ke teknologi kan ini desain strukturnya dulu yang harus dilihat uh, ya pertama ada desain struktur yang sekarang kita sedang belajar bersama kemudian ada ukuran ada teknologi, ada lingkungan organisasi, kemudian ada tujuan dan strategi. Ini semua merupakan satu kesatuan. Di mana intinya di dalamnya, dalam organisasi tersebut, ada human process, leadership, dan culture value. Jadi ada proses sumber daya manusia, ada kepemimpinan, ada nilai-nilai budaya. Ini juga termasuk ke dalam konteks. Organisasi secara keseluruhan, nah, pendekatan proses informasi untuk desain struktur, ya, bagaimana kita mempertemukan antara proses informasi organisasi untuk mencapai tujuan tadi, ya, termasuk di dalamnya ada lingkungan, teknologi, dan lingkungan dengan proses informasi kapasitas struktur, di mana di sini ada pilihan desain struktur, hubungan vertikal dan horizontal termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok departemen. Nah, ini harus ketemu nih antara bagan dengan lingkungan teknologi dan kekurangan. Contohnya bagaimana? Misalnya, lingkungannya itu fleksibel ya, atau rigid. Lingkungannya itu misalnya yang kita lihat stabil atau tidak stabil. Misalnya, ada satu lingkungan masyarakat, masyarakatnya mudah terprovokasi untuk demo misalnya. Katakan berarti itu lingkungannya tidak stabil. Nah, kalau lingkungan tidak stabil, maka desain organisasi itu harus dipilih. Apakah yang mekanik atau organik? Kalau mekanik berarti ukurannya harus besar. Tapi itu kan harus memikirkan antara ukuran tadi teknologi, kemudian ada lingkungan. Nah, kalau ukurannya besar, tidak bisa lingkungannya tidak stabil. Lingkungan harus stabil, karena ketika terjadi perubahan itu e, bisa memperoleh kerugian yang cukup besar. ya Jadi harus harus e, memastikan lingkungan yang dipilih, apa, struktur organisasi yang dipilih itu cocok dengan lingkungan yang ada kemudian barulah ini bisa efektif organisasi jadi tadi ya desainnya misalnya desain strukturnya ada mekanik atau ada organik maka ukurannya kalau desainnya organik itu bisa ukuran kecil kalau mekanik ukuran besar ukuran besar itu mesti mekanik lingkungannya kalau yang besar itu mesti stabil kalau yang tidak stabil, maka dipilihlah ukuran yang kecil. Misalnya, kita bandingkan antara waralaba laba, misalnya Indomaret, ya, dengan Giant, misalnya. Oh, dibandingkan kan, ultra Giant dan Indomaret, yang satu kecil, yang satu besar. Kecil, tapi kecil, kecil, tapi dimana-mana. Kalau Indomaret, Indomaret tuh ya, kecil, tapi dimana-mana. Tapi kalau Giant, misalnya, Giant tuh cukup besar walaupun ada di mana-mana, tapi tidak sebanyak indah Maret Resikonya, kalau besar juga, cukup besar juga. Maka itu butuh kestabilan lingkungan. Misalnya, dalam kondisi pandemi seperti ini, beberapa organisasi yang besar itu tidak cukup kuat untuk bisa bertahan. Misalnya, terpaksa beberapa karyawan harus dirumahkan. Tapi, organisasi-organisasi kecil, walaupun dalam konteks kondisi yang tidak stabil, misalnya seperti kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, mereka tetap hidup. Walaupun misalnya di kampus ini lagi sepi, tidak ada mahasiswa, tapi Indomaret tetap buka. Karena kerugian yang mereka tanggung juga tidak terlalu besar, mereka tetap masih bisa melanjutkan usahanya dan tetap memperoleh keuntungan gitu, ya, termasuk barang-barang yang mereka jual, pilihan barang yang mereka jual yang merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat. Itu contoh. Nah, aliran uh, informasi vertikal. Aliran informasi vertikal itu kan berarti dari bawah ke atas atau di atas ke bawah ya. Berarti di situ ada garis hierarki. Nah, ketika ada informasi atau ada laporan Bawahan yang paling bawah tidak bisa langsung kepada atasan yang paling atas. Jadi, mesti garis hirarki dipakai. Jadi, mulai dari staff, low management, middle management, sampai kepada top management. Kemudian, aturan dan rencana direncanakan dengan betul. Misalnya, perencanaan yang dibuat itu juga tetap kalau menggunakan bottom-up berarti dari bawah kalau mau top down berarti harus satu arah dari atas ke bawah penambahan posisi hierarki kemudian sistem informasi vertikal itu juga harus diperhatikan ketika melihat aliran informasi vertikal sampai di sini ada yang mau ditanyakan Kita lanjut ya Nah Mekanisme hubungan vertikal dan pengawasan ya. Jadi kalau dari Kiri ke kanan Itu menunjukkan Kapasitas informasi terhadap mekanisme juga. Sedangkan dari bawah ke atas Menunjukkan tingkat koordinasi vertikal Dan pengawasan Ini yang Empat hal tadi Semakin ke kanan Berarti semakin membutuhkan Sistem informasi tertekan ya. Kalau Kapasitasnya kurang Kemudian tingkat Koordinasi rendah, maka digunakan hierarki. tapi kalau sudah Tingkat koordinasi cukup Tinggi, kapasitasnya Cukup besar, maka Sudah menggunakan sistem informasi Jadi bisa, tidak harus Secara manual, ya, face to face Tapi menggunakan Sistem Informasi Manajemen. Selamat datang yang baru bergabung ya. Nah, sekarang aliran informasi horizontal. Ada kertas kerja, ada kontak langsung, aturan penghubung, tugas tanggung jawab, full time integrator, ada tim. Ini kita lihat dengan tingkat koordinasi dan kapasitas informasi terhadap mekanisme ya. Jadi kalau ini dari kiri ke kanan. ya, Dari kiri ke kanan berarti dari kecil ke besar. Dari bawah ke atas, dari rendah ke tinggi. Misalnya tingkat uh, koordinasi horizontalnya itu masih rendah. Kemudian kapasitas informasinya juga masih rendah maka cukup dengan kertas kerja. Jadi kalau kita di kantor misalnya masih menggunakan kertas kerja, kontak langsung ya itu sudah itu masih menunjukkan masih pada posisi kapasitas Serendah atau tingkat koordinatif rendah ya. Tapi kalau sudah tingkat koordinasinya tinggi, maka dan kapasitasnya tinggi, maka tim yang harus eh, yang sudah bekerja, dia ya tidak perlu pakai kertas kertas kerja mungkin masih, ya, tapi lebih banyak bicara hubungan informasi itu melalui teamwork. Jadi kalau teamworknya sudah berjalan, maka eh, kontak langsung kertas kerja itu tidak terlalu dibutuhkan. Ya. Nah, desain organisasi alternatif. Jadi ada beberapa alternatif dalam mendesain organisasi ya. Pertama, mendefinisikan aktivitas kerja. Kedua, melaporkan. Ketiga, pengelompokan departemen. Jadi kalau kita mau bikin desain organisasi, itu kita harus tahu dulu aktivitas kerjanya. Definisikan dulu pekerjaan apa yang harus dilakukan di dalam organisasi tadi. Kemudian bagaimana cara melaporkan tugas, pokok dan fungsi. Siapa yang harus dilaporkan kepada siapa, kemudian depan-departemen apa yang dikelompokkan. Nah, desain struktur untuk pengelompokan pegawai dalam sebuah departemen. Ya. Ada activity grouping, di situ, ada output grouping, ada user atau customer grouping, ada multifocus grouping. Nah, di sini bentuk-bentuknya. Kalau misalnya berdasarkan kepada kegiatan, maka... <tuh> Fungsi proses kerja pengetahuan skill disiplin ini penting dikelompokkan. Ya. Kalau misalnya berdasarkan output, berarti produk, service, project, bisnis, profit itu penting untuk dikelompokkan. Misalnya begini, kita mau bikin struktur organisasi berdasarkan activity grouping. Di situ ada fungsi. Ya. Kalau uh, fungsi manajemen itu apa? Contoh ya. Kalau kita ambil dari jus planning, organizing, activity, actuating, controlling, ya. berarti ada departemen planning, perencanaan, ada departemen pengorganisasian, ada departemen pembinaan, misalnya ya, dan ada departemen pengawasan. Tapi kalau pakai fungsi administrasi, misalnya ada administrasi keuangan, ada administrasi kepegawaian, ada administrasi pemasaran misalnya ya nah, itu dikelompokkan sehingga ketika membuat bagan maka bagan itu selain di atasnya ada CEO, Chief Executive Officer, yang di bawahnya itu ada misalnya direktur perencanaan, ada direktur pemasaran, ada direktur keuangan, ada direktur SDM, misalnya, ya. nah, itu. Activity Grooving. Tapi kalau Outputnya, Groovingnya itu Output, misalnya kita mau buat bagan berdasarkan Output. Pertama, atasnya tetap CEO. Presiden Direktur. Kemudian di bawahnya ada Direktur Sabun Mandi, Direktur tambo Direktur Deterjen, misalnya ya. Itu contoh. Kalau berdasarkan customer misalnya, user customer itu bisa geografi, bisa market segment, contoh bank cabang tajur, bank cabang bogor, bank cabang cianjur, dan sebagainya. Kemudian multi briefing, grouping, nah, ini bisa mengkombinasikan, ada yang matriks, ada yang hibrid, ya. ada yang mengkombinasikan uh, antara fungsi dan produk bisa, bisa kalau universitas universitas strukturnya menggunakan desain apa bisa. nah ini fokus grouping pertama produk kalau produk kan fakultas nih ada fakultas pertanian teknologi pangan halal ada fisik dan seterusnya tapi di dalam universitas ada juga departemen-departemen atau lembaga-lembaga yang langsung di bawah rektor dan memiliki hubungan dengan fakultas sisanya ada direktorat uh, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ada direktorat sumber daya insani. Ada direktorat keuangan, ada direktorat pembelajaran. Nah, ini antara direktorat-direktorat direktorat ini katakanlah itu berdasarkan fungsi sedangkan fakultas-fakultas berdasarkan produk. Nah, ini berarti multi fokus roofing. Bagaimana antara metrik dan hibrid? Bedanya. Dua-duanya kan cross tadi ya. Cuma kalau yang uh, patrik itu bisa langsung koordinasinya, sedangkan hibrid itu harus langsung harus melalui CEO Misalnya nih, dari fakultas pengen pengen pengen uh, apa namanya meminta data ke bagian keuangan? Nah, kalau nah ini bisa jadi kebalik nih Sebentar ya, kalau mau minta data ke bagian keuangan. Ya, yeah. Kalau matriknya mm. well, lebih fleksibel ya yeah? di sini. Nah, kalau misalnya mau minta data dari fakultas di ke bagian keuangan, maka itu harus, kalau hibrid ya, harus bikin surat dulu ke rektor, kemudian dari rektor menjawab didisposikan ke, didisposisikan ke ke direktorat keuangan. Tapi kalau matrik langsung, tidak harus bikin surat ke rektor, tapi cukup langsung ke direktorat keuangan ya. Jadi, tapi itu memadukan. Nah, ini yang... Universitas ada di multi-fokus grouping. Ya. Nah, ini nanti dipelajari untuk eh, karakteristik organisasi fungsional seperti apa. ya Silahkan nanti dipelajari. Kemudian produk seperti apa, ciri-cirinya. Karena ini kan harus match, harus fit tadi ya. Antara eh, struktur organisasi dengan kondisi-kondisi, konteks, lingkungan, teknologi, ukuran, tujuan. Misalnya kalau strukturnya menggunakan karakteristik produk tadi, maka lingkungannya ketidakpastian moderat ke tinggi. Ketidakpastian itu misalnya kalau nah ini moderat ke tinggi. Jadi tidak terlalu tinggi, tapi tidak juga rendah. Dengan rendah, moderat rendah, moderat tinggi, tinggi. Nah ini ada di posisi moderat nah teknologinya non rutin ukurannya besar ini kalau produk ukuran besar kemudian kalau ini kekuatan kelemahannya ini tinggal dibaca kalau hibrid nah tadi ini mengkombinasikan dua struktur ini lingkungannya ketidakpastian moderat ketinggi perubahan atas permintaan konsumen ya Padahal, teknologinya rutin atau non rutin ini bisa digunakan, ukurannya cukup besar. Nah, sedangkan matrik di sini, matrik itu ketidakpastiannya sangat tinggi. Kemudian teknologinya non rutin, kemudian beberapa ketergantungan ya. Kalau teknologi non rutin bisa pakai teknologi apa saja tergantung kebutuhan ukuran moderat dengan sedikit produk, jadi ukuran tidak terlalu tinggi nah, ini karakteristiknya ya. Nah, ada gejala defisiensi de struktur, jadi struktur juga bisa menyebarkan ketidak efisien di dalam uh, berbagai macam hal, misalnya dalam pengambilan keputusan itu bisa mengurangi kualitas organisasi tidak merespon inovasi perubahan lingkungan, terlalu banyak konflik, nah, ini juga bisa terjadi seperti itu. Kesalahan dalam mengambil struktur organisasi atau mungkin struktur organisasi akan menyebabkan kesulitan di dalam pengambilan keputusan, di dalam merespon inovasi maupun terlalu banyak ini yang menyebabkan akhirnya menjadi tidak efisien. Baik sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, ya kita bahas yang satu lagi ya, materi yang satu lagi. Ini karena waktunya sangat sebentar. Nah, teknologi, ya. nah, teknologi organisasi ini sebagai salah satu komponen dalam konteks organisasi ya. Nah, uh, ketika kita bicara teknologi maka yang terbayang oleh kita adalah alat, ya, teknik tindakan yang digunakan untuk mentransformasikan input organisasi menjadi output jadi bukan hanya mesin bukan hanya bicara teknologi, bukan hanya robot misalnya, tapi alat, teknik tindakan, metode itu juga termasuk ke dalam teknologi nah, teknologi digunakan sebagai bagian dalam proses produksi organisasi ada mesin, ada prosedur jadi kalau prosedur SOP, mekanisme nah itu juga teknologi teknologi organisasi memulai dengan raw material pegawai melakukan tindakan pada raw material untuk mengubah menjadi output organisasi jadi dalam konteks sistem organisasi sebagai sebuah sistem maka dilihat ada proses, ya. Ada proses transformasi input menuju output. Nah, inputnya apa saja? Nah, input di sini yang ditransformasikan adalah raw material. Tetapi input organisasi itu bisa man, sumber daya manusia, money, uang, raw material, metode, mesin, ya itu input. Kemudian diproses tuh bagaimana material ini diproses dengan menggunakan mesin tadi oleh manusia yang dibayar dengan uang, dan hasilnya adalah output. Nah, proses transformasi untuk perubahan manufaktur ya. Nah, tadi ini teknologi itu bicara pada saat transformasi dari input menuju output, atau bisa produk atau jasa ya. Jadi, nah, sini ada beberapa proses. Teknologi yang digunakan, mulai dari material handling, milling, infeksi, assembly, itu digunakan dalam proses dengan menggunakan teknologi. Nah, ada beberapa level teknologi organisasi. Pada perusahaan manufaktur, kemudian ada computer integrated manufacturing, ada perusahaan jasa. Ya. Nah, pada perusahaan manufaktur Teknologi dibagi tiga grup, ada small bed, kemudian yang kedua large bed and mass production, yang ketiga continuous process production. Nah kalau small bed ini untuk apa? Untuk perusahaan yang punya order yang kecil, perusahaan-perusahaan yang baru, baru punya order, bisa menggunakan ini. Atau istilah lainnya adalah unit produksi. Nah kalau yang kedua, ini yang untuk perusahaan yang besar, perusahaan manufaktur, misalnya perusahaan ini sudah ada standarisasinya, maka bisa menggunakan mas production, produksi masa. Yang ketiga, nah ini adalah perusahaan yang proses keseluruhannya mekanik, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, ini yang yang membutuhkan betul-betul perhatian teknologi, ini continuous proses production. Ini tidak harus besar, tidak, boleh, tidak harus... Kecil, tetapi pelaksanaannya itu kontinus. Dan di sini, contoh ya, ini kita akan berakhir dalam 10 menit. Ini sistem produksi tadi, ada small base dan unit produksi. Nah, cirinya adalah produksinya single, hanya satu produk. Teknik produksinya kompleks satu persatu pabrik untuk peralatan besar misalnya produk produk satuan dalam partai kecil produk dari komponen partai besar nah ini untuk yang small unit produksi ya kemudian uh, ini yang large ya yang kedua yang kelompok dua yang large production nah ini untuk produksi maksa yang ketiga, nah, ya. nah yang ke- Nah yang ketiga continuous process <coughs> misalnya keberhatian proses produksi kimia, kemelanjutan arus produksi barang cair, gas dan padat ini untuk produk-produk yang sifatnya butuh perhatian khusus misalnya seperti produk-produk kimia. Ini. Nah hubungan antara kompleksitas teknik dan karakteristik struktur ini bisa dilihat dalam tabel Hmm. Kalau teknologinya unit produksi Maka <coughs> jumlah level manajemennya Di sini cukup tinggi saja Misalnya CEO sebagai top manager Middle manager Kemudian lalu staff karyawan Cukup seperti itu Kalau produksi masa bisa 4 level Tapi kalau proses continuous Ini level manajemennya 6 lebih kira, kira lebih banyak Pengawasan rentang kendali ini bisa sampai 23. Ini maksimal ya, kemampuan maksimal. Produksi masa bisa sampai 48. Jadi, satu orang bisa mengawasi 48 orang. Nah, kalau proses continuous, satu orang bisa mengawasi 15 orang. Nah, sedangkan rasio pegawai langsung tidak langsung. Unit produksi 9 banding 1, kalau produksi masa 4 banding 1. Kalau proses continuous satu banding satu, ya. kemudian level rasio manajer pegawai rendah, medium ini tinggi, level keterampilan pegawai tinggi, rendah, tinggi, prosedur formalisasi, nah, ya. ini rendah, artinya tidak harus pakai surat menyurat, cukup tulisan, kontak langsung saja. Ya. Nah, tapi kalau produksi masa tinggi. Sentralisasi ini rendah, tinggi rendah, jumlah komunikasi verbal tinggi, ini rendah, ini tinggi, jumlah komunikasi tertulis di sini rendah, ini produksi tinggi, ini rendah. Jadi kalau kenapa yang produk massal lebih banyak ya, nih tinggi dalam beberapa aspek karena memang diproduksi produksi masa itu organisasinya ukurannya cukup besar ya, struktur kerja di sini organik mekanik, organik. Nah, organik itu apa? lebih fleksibel, bisa diganti kapan saja. Tapi kalau mekanik itu lebih stabil, ya. uh, lebih rigid, tidak fleksibel. Kemudian, nah ini kita melihat komputer integrated manufacturing. Jadi ya. kalau organisasi sudah menggunakan teknologi komputer semuanya, ada komputer aid design, ada komputer aid manufacturing. Ada administration automation ya. Nah ini tiga teknologi ini digunakan dalam organisasi yang sudah menggunakan komputer secara terintegrasi ke dalam keseluruhan kegiatan organisasi. Nah ini koordinasi antara komputer integrated manufacturing dengan aktivitas-aktivitas jadi semua aktivitas di dalam organisasi sudah terintegrasi ke dalam komputer. Mulai dari jadwal produksi dan kontrol, instruksi mesin, perbaikan mesin, pesanan konsumen, rapat operasi, Pengapalan, di akuntansi perjanjian personel, tagihan material, inventaris, perantaraan desain, produk semua sudah terintegrasi ke dalam komputer. Di hubungan komputer integratif, manufaktur dengan teknologi tradisional, ya, jadi semakin... Ke kiri itu semakin small, semakin ke kanan itu semakin unlimited, jadi semakin tidak terhingga. Standarisasinya variasi produk ya, mulai dari terstandarisasi sampai ke atas itu pada kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan. Okay. nah Ini hubungannya bagaimana small batch atau commercial printer, ya. mass production, yang continuous process ini bisa paling berhubungan. Nah, pada bagian akhir itu, di mana bagian atas dan paling kanan itu ada komputer integrated manufacturing. Nah, teknologi yang digunakan di dalam teknologi komputer integrated manufacturing itu sudah unlimited. Ya, ukurannya sudah unlimited. Sampai di sini, nah, ada yang ditanyakan. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, ini karakteristik antara mass production dengan komputer integrated manufacturing. Bisa dilihat dari struktur organisasi mulai dari lantang kendali, reform hirafi, tugasnya spesialisasi pengambilan keputusan, struktur kerja, human research, ya. interaksinya, training, latihan, antar organisasi di sini permintaan konsumen sudah stabil. Pada produksi mass masa atau teknologi mass production itu, di sini permintaan konsumennya sudah stabil, supply-nya ada beberapa. Sedangkan pada SIM, walaupun memang di teknologi paling tinggi SIM, tetapi permintaan konsumen masih bisa berubah-ubah. Suppliernya sedikit, hubungannya bersifat terputus. Okay. Ini bisa dilihat perbedaannya dari sini. Hmm. Ini contoh teknologi jasa dan manufacturing. Ya. Kemudian sini uh, contohnya, misalnya jasanya Ireland. Kalau pada produk dan jasa ada plastic outlet, produk stocking company. Ini contoh-contoh perusahaan perusahaan yang jasa, produk dan jasa ini perusahaan produk. Kontradilrasi dan karakteristik struktur organisasi jasa versus produk ya. Ini dibedakan. Kalau organisasi jasa ini organisasi produk.